ini mah HP gue yang Android yang Mi E1 yang Note Note 5 nya hilang yang oh yang hilang yang Note 5 iya yang tadi gue pakai udah sama orang lain nggak aktif kan oh, udah sama orang lain udah sama orang. pasti kalau ya, kalau ya. udah sama orang pasti udah di HP oh, oh, kasi, kasi. paling enggak aku ngelock dari sini tapi bisa dilacak bisa real timenya bisa Iya, pakai Google Play apa protect? protect. Uh. tapi harus HPnya aktif dulu ya? Enggak, terakhir lokasi terakhir. terakhir. Uh, sebelum coba HP itu nonaktif, coba dicek dulu, bro. Ya. Ada enggak? nggak mungkin dah kalau jatuh di sini nggak mungkin juga kan kayak gue di sini nggak ngeluarin HP gue ngeluarin HP di sini nggak ngeluarin HP di sebelah sono Gimana apa? ya Ketika kontrakan ya? Hah? Coba kontrakan. Cek kontrakan. Sampai rame kontrakan. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. jadi kosnya lucu lagi. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di vlog Bang Irwan. Kali ini Ini gue ngerepotin teman-teman gue nih. Sampai gue hilang di jalan. Aduh, dari cari tanya mau ngevlog sebentar after sahur pagi-pagi. Nah ini gue, gue sapuin tuh HP di sapu jaket gue tuh. Nah, mungkin karena gue tadi kenceng bawahnya bawa motornya. nggak berasa juga kalau HP gue jatuh tadi pas dihubungin uh, HPnya nonaktif. pre ayo dong apa dong buat nggak ke gue jalannya di sebelah kanan karena gua sampai dari motor. Oh, ini bro ini, ah Kayak gini Pasti uh, Gak bakalan mungkin uh, Kita jatuh terus masih ada gitu Gak bakalan mungkin Tapi kita uh, gua sendiri Secara pribadi Mau nyobain nyari dulu Coba tahu ketemu Kan namanya Masih rezeki tau nggak kan Gak ngerti bro jatuh di, area, di area sini kan orang tahu wow. udah bong, enggak terlalu jauh sama tempat rumah gua baru jalan berapa kilo. Kehilang aja nih. Maklum, udah terlalu <guruh> berombora. <guruh> ya, yes. kalau sama barang itu enggak terlalu mikir gitu ya. Udah kadang lupa gitu saya itu jatuh Apa ketinggalan di rumah Tapi waktu tadi di telepon Itu nomor nggak aktif udah kalau Gua gitu Jarang banget yang namanya Apa itu ketinggalan di rumah Kalau mau pergi terhalang oleh oke okay, oke okay. aduh ini jalannya baru dikerok nih ini harusnya tadi connect nih gua sama si tri berhubung lagi kayak gini buru-buru tadi si tri yang gua yang Barang gue yang hilang, mereka berdua yang panik. Tapi ya bersyukurlah punya teman-teman yang baik. Ini kalau di... ini teman-teman gue upload nih HP si Irwan hilang? Rame tuh. Bruh. Di grup teman-teman gue tuh rame. Pasti itu rame. wah, ya, males nge-vlog jadinya. 23. Gua malah bawa teman ke rumah. Enggak, Pak. Oh, okay, Pak. Sepertinya kalau aku nih gua yakin kalau ini HP di rumah itu udah pasti jatuh. Spesultan, Spesultan, terus. Spesultan. udah kasih je, kasih tempat. Spesultan di sini. Khusus, khusus. Heeh. Oh, pasti. Khusus buat Tri doang. Buat Tri doang, siap. jadi kita udah sampai nih, udah sampai ke ke kediamannya si Bro gimana? Enggak ada h